Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semua Dalam kesempatan ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Mengecek memo yang asli Ini ada beberapa batu lagi Ini gacung. Ini virus Ini flu pas Swiss ya ini kita kejubung lagi ini gimana caranya cek memo ini nah, ini memonya untuk stone ini batunya seperti ini Ini saya jual, tersenang saya jual. Ini harganya 180.000 rupiah perpisnya ya. Ini, ini, ini, ini. Ini satunya 180.000 bisa bayar di tempat atau sistem COD ya. Ketemu juga bisa. Alpenya di pati. Oke dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial ini yang tadi sudah saya bilang kita akan cek dulu Oke kita simak nanti kita ini Oke ini udah masuk ini adalah website Indogame ini bisa dilihat ini ada Indogame ya ini Indogame kita lihat dulu ini untuk IPS nya Oke, oh yeah, kita udah masuk ini. Untuk, nah ini ada ini cek ID card. Oke, kita cek dulu. Sebentar, ini internetnya agak lemot ya. Kita akan cek satu per satu. Oke kita udah masuk Kita akan cek dulu ini untuk ini Apa namanya? Batu... So, topas Kita cek dulu Ini untuk nomor serinya IGN IGN berarti Indokem ya 1027 20, 21, 21, 0, 10 Oke, okay, kita cek dulu Nah, ini batunya Sama bukan? Lihat ya, ini Batu pas ya, sama ya kecil, baju yang kecil, baju yang kecil, ini yang kecil, baju yang kecil, baju yang kecil, baju ini, kecil, asli terregistrasi. BKN, ini? IGN. 37 Ayo kita cek lagi Oke kita terdaftar ya sama batunya Oke, okay, kita cek dulu. Cek, cek lagi ya, kita masukkan ID-nya. Benar, dua belas empat dua puluh dua dua. Hai, oke, ini punya virus ya, terlalu terus sama bukan Oke, kita itu lagi nih, ini belas kosong tiga. 22 22 Oh ini <tuh> ini udah ya lihat ini sama Oke okay, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Ini untuk orderannya ya. Ini harganya satunya itu 180.000 rupiah. Bisa bayar di tempat atau COD. Kalau untuk lokasi pati bisa. Ini bisa datang langsung atau kita ketemu aja lah. enak. Oke okay, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Selamat pagi. Salam sukses.